No Pergi ke Erudisio untuk bersenang-senang. <SILENGALAN> Aku sudah menunggu terlalu lama. Kamu sedang menghadapi keramaian. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Seperti biasa, packing lagi. Pinjuku tidak mungkin meleser. Satu kali lagi. Dengan sepenuh hati. Kita ke legend. Jika lebih kuat dari aku mimpi bersama <tuk> jalan lagi, jalan dulu Bantu channel aku ya sobat Lindungi perihutan, peri lindungi Rakyatnya Aku hanya akan beristirahat ketika ada perdamaian. Terus maju dan kau akan melanjutkan. ah mati kau aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kalian tidak bisa itu Aduh mundu, mundu, mundu. Ayo, ayo, ayo. Aduh, aduh. Ayo. Ayo, ayo. ayo kemana lagi kau? Jangan tuh juga. Ah. Ah. terus matiin, matiin bagus. awas tuh ah, mati mati. ini kumpul kumpul. jangan Aku menjadi daddy somokin. Ayo. Ayo. Terus Mati kau. <tuk> Satu kali lagi kita push epic the legend nih. channel ya. Ya. Nanti aku bikin sangat nih. Oke, kali lagi kita push epic. Sekarang kita Emang berat kalau. Ah, nah, terus. terus. Ini aku lagi. Ini aku lagi, matiin. Bagus. Mana-mana nih mana ini? Aduh. Om Mio belum mati nih. Dia hanya belum mati, ini disini dia bagus, bagus, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, Oke. bosku, bosku, Mundur bosku, Mundur. bosku, bosku, akan Mati bosku, jangan kasih ampun your aduh madnya aduh, hey, to kita push epic ke legend nih terus Apa sih, ada Selesai telpon ke guna lah. Nah, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, eh mati kau terus, terus, terus, terus. bagus sayangnya, tuh satu lagi sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya, mati kau oke okay. sayangnya, bagus <laughs> good Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mantap, mantap nih, mantap, mantap, nih di bumi nih Dia bisa mengalahkan aduh, jangan kasih ampun kita gulung aja kita gulung aja Udah. kita gulung aja terus abis matiin Arus matiin aduh, ades, matiin. aduh, aduh bagus aduh aduh, aduh mati kali lagi kita push push nih kalian oh aduh nggak ada nanawanan lah aduh nah pasti kamu akan menjadi semakin kuat nah, kita gulung terus nih jangan kasih ampun Jangan kasih ampun Jangan kasih ampun. Jangan kasih, Jangan kasih Kita nih. Sedikit lagi kita Lindungi Aduh itu Mianya Mianya aduh Mencoba untuk push itu Mianya itu Hanya akan beristirahat ayu, ketika ayo, ada perdamaian maya aku tunggu manis oh, hati terus pas jangan jangan takut apa kalau turun kita di Oke, okay. oke, okay. aduh, oh, jangan kasih ampun. Kita ada beberapa Kita, kita yes. Kita ke Legend Bro, oke. Okay.